kiri kiri kiri kiri kiri beneran kiri nih nih tanya lagi tanya Yes Yeah. anak punya ada yang satu tahun, yang satu I Jadi ini juga tidak memungkinkan ke depan Nah itu kalau temboknya robo bisa mati kita semua di situ. ini temboknya setengah meter dan itu ketinggian air muka laut akan mencapai puncak tanggal 27 ini saya kira Bapak Ibu kalau kembali ke Waduk pulut juga rumahnya sudah hancur rata juga Pak karena itu saya bicara dengan Pak Gubernur Pak Gubernur saya setuju tadi kami menyiapkan rumah susun ada di Malumda ada di Gebang, jadi Bapak-Ibu jangan bayangkan jauhnya dulu. Kami juga ada rumah. Jadi kalau mati di sana, nanti biasa bisa nyala. Kami juga akan menyediakan dua bis untuk diserahkan kepada penghuni Marunda supaya keluar masuk ada kendaraan. Kami juga menyediakan ambulan, dokter, dan sekolah. Jadi supaya Bapak-Ibu bisa membayang seperti apa, tentu keluar baru juga bisa dipakai. Tapi ini untuk orang-orang yang tidak kerja daerah muat kesempatan bapak ibu dapat rumah sewa yang murah sampai tujuh turunan karena itu hari ini saya mau ajak ibu-ibu, wakil bapak-bapak yang lebih sehat yang tidak pusing, ikut naik bus bus saya sediakan dua bus, kapasitas hanya bisa muat 50 orang satu bus nah jadi kita harap mungkin 60 sampai 100 orang bisa ikut saya di bus, kita tur melihat fasilitas rumah susun itu adanya satu apartemen itu dua kamar dan semua saya isi dengan ranjang spring bed sampai spray sampai baju dalam Bapak Ibu saya sediakan tinggal tukar kalau enggak pas nah ini untuk apa karena kami tidak bisa terus menerus menolong Bapak Ibu kalau nanti kalau kami itu roboh mati gimana kita karena apa ini udah terlanjur, Bapak Ibu harusnya tidak boleh membuat rumah di pinggiran waduk peluit sebetulnya. Karena itu kita alamin bersama waduk peluit jadi sempit. Kalau terus naik rokok kita juga mati semua. Jadi untuk itu, itu yang kita tawarkan, saya tidak mau memaksa Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau punya rumah, silakan ikut kalau tidak mau mau ke Muara Baru kembali saja nanti. Tanggung jawab sendiri. Kita tanda tangan, tapi minimal Saya tawarkan kepada Bapak Ibu Inilah yang Pemprov DKI Pertama dalam sejarah lakukan Untuk mengisi Satu rumah itu 5 juta tidak cukup Bapak Ibu Karena ada gas, ada kompor, ada kulkas Ada TV, ada lemari Baju, ada baju Ada sembako, termasuk untuk Dagang di bawah, kalau masih tidak Mau saya tidak peduli lagi Saya tegaskan di sini Supaya kita betul-betul adil jadi yang masih mau ngotot tinggal di sana, jangan minta uang untuk memperbaiki rumahnya. Pasti habis selesai banjir, roboh semua itu, semua barang. Tidak mungkin lagi kesel, mau ngonyelam di Wadukluin. Jadi saya juga tidak mau memaksa Bapak Ibu, tolong pilih 60 orang sampai 100 orang, ikut saya jalan-jalan, kita tur, Kita lihat kondisi sana seperti apa, sudah jadi seperti apa. Ibu-ibu, karena yang menentukan ibu-ibu mau pindah atau tidak. Ya, itu yang saya tawarkan. Apa? Suat istri tidak ikut. Supaya pulang bisa cerita seperti apa. Saya kira bapak ibu bisa kebayang kalau satu rumah diisi gitu semua 5 juta tidak cukup. Saya kira bapak ibu punya harta juga ada yang nggak sampai 5 juta di Muara Baru sekarang. Betul kan? Ya kalau ada kaya mampu ya silakan beli rumah sendiri ini yang pemerintah sediakan untuk Bapak Ibu saya kira ini tawaran yang baik kalau nanti, nanti kalau mau di Muara Baru tunggu surut ya rumah susun Muara Baru akan tinggal tetapi tidak diisi lagi Bapak Ibu jadi yang dapat isi ini bulan promosi karena banjir ya kalau tidak banjir rumah susun isi sendiri 5 juta pun harus dipakai untuk isi itu semua itu yang kami tawarkan. Ya silakan kita jalan-jalan ada dua bus. Setelah pulang coba berpaham paham antara bapak ibu. Nanti baru cerita sama saya maunya seperti apa. Ya terima kasih. Ayo adik-adik keluar, dulu. Adik -adik keluar dulu. Nah, nanti dulu dan Kalau mau toko, bisa semua datang kan. ada wakil-wakil dari dari. Itu ya. Jadi kita isi misalnya di pagi itu, jadi bapak langsung masuk itu asal mau di promosi lima juta, bekas ini kemarin semua sudah masuk. tapi kita urusin kalau ada ktp kalau bisa kita 10 orang orang Jakarta tanpa itu Buat orang baru bapak ktp. Ada apa, Ada pak si? pero que nada, todo lo demás, pero nada. the last <laughs> Kita tarik ini, baik yang Ya jadi, yang mau datang. Dan dia kan tidak ada permainan. Ya kita bikin rumah baru juga begitu, ya. Ya, masih diisi. Saya punya rumah, juga setengah mati masih sendiri. saya ini sudah oke. Okay. Kalau tidak mau, ya apa? Kita nggak bisa amat, Pak. Kita hoki malam, Pak. Kita...